Halo. Halo. Halo. Sekarang kita mau main apa lagi? Sawat apa? Sawat. Sawat pesawat. Pesawat. Pesawat. Kita sekarang mau bikin pesawat terbang ya, yeah, yeah, Orie. Yeah, yeah. Afika sangat semangat sekali. Ayo, ampi kita ambil kertasnya. Ayo. Ayo. Kita bikin ayo. Nah, kita buat pesawat terbang. Okay. Aku, juga. aku juga. Ini pesawatnya namanya apa, Ampi? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Oke. Okay. Afrika bisa nggak bikin pesawat terbangnya? Eh, nggak bisa. Oh. Tadapirli bisa nggak bikin pesawat terbangnya? Bisa. bisa. Apis Habis? Bisa. Eh. Coba. Pertama kita lipat dulu kertasnya menjadi dua bagian Setelah itu kita lipat yang di tengah-tengahnya menjadi dua Wah, Terus kita lipat lagi Oke jadi dua, kita tengahnya lipat lagi wah, wow, udah jadi pesawatnya pesawatnya ada empat, oke okay. ya, sekarang kita ambil satu-satu Eh, -satu. ya, ambil oke okay. ambil satu satu kita siap, terbangin oke okay. Api siap pesawatnya? Api siap Ampi siap? siap siap? siap AFIKA siap? Oke, kita hitung mundur. Tiga, dua, satu. Yo. Wow. Kita bilang, Hore? Hore. Dadah.